Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, teman-teman semua. Saya ucapkan selamat datang di channel Dinamakan Pintar. Kali ini, Baik, itu langsung saja mari kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang membaca Blessing and Assalamualaikum Engkau Maha Setia Sesuatu, alhamdulillah.